Doa berlindung dari akhlak, amal dan hawa nafsu yang mungkar, dari Ziyad bin Ilakoh dari pamannya, Nabi Alaihi Wasallam membaca doa, Allahumma ini auzu bika min munkarotil ahlaki wal amali wal ahwa, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak." Amal dan hawa nafsu yang mungkar, HR Tirmidzi 3591. Faedah dari hadit dan doa di atas. Satu, Dalam doa ini kita meminta perlindungan dari akhlak yang jelek seperti begitu takjub dengan diri sendiri, sombong, berbangga diri, hasad dan melampaui batas. Amalan yang zohir atau ditampakkan. 2. Doa berlindung dari amal yang mungkar mencakup zina. Minum komer dan bentuk keharaman lainnya. Meminta perlindungan pat keinginan atau nafsu yang mungkar. Tiga, doa berlindung dari akidah yang jelek, niatan-niatan yang batil, dan pemikiran yang sesat. Doa ini mendorong kita agar berakhlak yang mulia dan beramal yang soli. Semoga bermanfaat.